Nah, buat kamu yang lagi cari film India sedih terbaik yang mampu menguras air mata, berikut adalah beberapa rekomendasinya. 1. Devdas, 2002 Dibintangi oleh Syahrul Khan dan sederet bintang Bollywood lainnya, Devdas merupakan film yang terinspirasi dari sebuah novel laris karya Sarat Chandra Chattopadyai dengan judul serupa Film India sedih tentang keluarga ini mengangkat cerita cinta antara Devdas, Sahruhan, dan Paro, Aishwarya Bachan, yang berakhir tragis karena terhalang oleh kasta sosial. Ditentang oleh keluarga Devdas yang merupakan keluarga terpandang, orang tua Paro akhirnya menikahkan putrinya tersebut dengan seorang pria beranak tiga yang jauh lebih kaya dari Devdas. Hal tersebut tentu membuat hati Devdas hancur yang akhirnya membuatnya terjerumus dalam kehidupan malam dan alkohol. 2. Tare Zamenpar, 2007 Mau nonton film India sedih anak kecil? Mungkin film berjudul Tare Zamenpar ini merupakan salah satunya yang kamu cari. Film ini bercerita tentang Isyan Aswati, Darshil Safari, seorang anak berumur 8 tahun yang mengidap disleksia sehingga membuatnya kesulitan dalam membaca ataupun menulis. Dengan penyakit yang diidapnya tersebut, Isyan dianggap anak bodoh, malas, dan pembuat masalah oleh orang-orang di sekitarnya termasuk keluarganya sendiri. Hal tersebut membuat Ishan akhirnya dimasukkan ke sekolah khusus yang justru membuat dirinya semakin frustasi. Beruntung seorang guru seni di sekolahnya tersebut menyadari bahwa Ishan adalah anak spesial yang kecerdasannya di atas rata-rata. Sekian video tentang 15 film India paling sedih ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silahkan subscribe ke channel ini